Insyaallah Allah, Gusti Allah, hari sabar. ya lah aduh, aduh, aduh, apa aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, apa? nggak lah, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, buatan, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Orang lah, siengku tak cerita nih lah. Betah nggak sih? Gih, tak injurin. Iya, di. Penasih. mau loh. Aku mangkar nanti mau, ketuaan bocah-bocah dong belum Mariana. Laki kira itu sih nang. Hah, yang tak ingat bulan nih. Beliin HP, ditupan. Jadi apa game-game tiba-tiba ngelakai jaring? Ah, tidak ngerti ini tidak bisa ngomong, Pak Sambil Saya di pulang. Ini rumah, bulanan habis, hidupan, Tugas mesti aku yang direpot ya? Padahal oh, lah, kulit cilik kair lah. Dia belajar kulit apa. Jumlah yang tugas. aku yang mesti mbak nih. Aru tak seneni yo, mesake. Orang tak seneni yo, yo mesake ro pelajaran. Nang ya Pak gak enggak, kue kata pun Yo pihen nih sini peraturan. Saya gila ya udah mulai bangkak sekolah tolan. Jarang. Lepi, ya kue, mah mulai apa aru balen nih? Mbon, nih kau mendrambung, mendelasmen kerasa eh? Wow, yo wis lo, apa masalah pak deh, eh disalah aku tak lihat encik, lo tak rindu, ya hati hati lo, lo Ya, oh, Galu nggak tinggal lungong, lho, malah kalau lu menjalan gosong kaya. Bawang gini nggak apa tuh gak sehat kok? Ademnya oh, di. Kira-kira mau modal itu di Mario? Nah, pak. kayan menih. Ya? Tak. Kaya, ya? ramai nih ngopi hmm. pa. Nah, ya. nah Pak pada... Rencana-rencanaku gangguan grup pemuda hmm. kaitan niki pecah sakit sekolah. Hmm. Adikulu, ma iku, HP mawon ketemu. Terus kayaknya solusi ini hmm ya, ya, ya ada legalite, ini seru kesepakatan ini bareng bareng, udah yakin ya? Iya wes. Pesan penting sih. Pantesan bocah-bocah saya ini, ketinggalan pelajarane, intinya menontak Iya iya. Mulai hp, sergap si syukur-syukur bisa menontak bocah. Iya iya. Pesan gue sih sih. terang ya? Iya iya wes. Si sih udah dilokasi ya cah. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam La faqra asyadu minal jahil Tidak ada kemiskinan yang lebih buruk dari kebodohan Miskin ilmu lebih berbahaya daripada miskin harta Hidup di desa dengan segala kekurangannya Bukan alasan untuk tidak mencari ilmu Kita bisa mengambil ilmu dari alam, lingkungan Dan dari kehidupan dalam semesta ini Sinaw atau dalam bahasa Indonesia disebut belajar Adalah salah satu cara untuk menambah ilmu dalam diri kita sendiri Di masa sekarang, belajar seperti bukan menjadi prioritas bagi anak-anak maupun orang dewasa Pandemi menjadikan semua kalangan harus belajar secara online Tidak hanya itu, tidak beratap muka dalam pembelajaran juga mempengaruhi udarnya semangat anak-anak dalam belajar dan mencari ilmu Belajar online, tugas online akan selalu dilaksanakan selama pandemi belum usai. Tetapi kita tidak bisa buat apa-apa sebab sudah menjadi peraturan yang harus diikuti agar pandemi segera usai. Meskipun demikian, kita berharap dengan keadaan ini jangan menjadikan semangat belajar para kalangan menjadi pudar. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga diri. Ikuti peraturan yang ada, agar semua kembali normal seperti sedia kalah. Selalu berpikir optimis dalam segala hal, seperti pesan-pesan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Pada dasarnya, belajar itu tidak mengenal usia. Lebih baik ilmu kita yang bermanfaat, daripada kita yang hanya memanfaatkan ilmu. Kunci kesuksesan itu adalah latihan, latihan, dan istirahat. Terkadang, seringnya kita menghitung nikmat yang menjadi milik orang, sehingga lupa nikmat yang sedang kita miliki. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ada beberapa ciri-ciri anak soleh-soleha, yaitu orang yang cari ilmu atau belajar terus, orang yang mau mengajak dan mengajarkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang mau mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka semua bisa mengambil peran. Ingarsa sung tulada, ing madya karso, tut handayani. Di depan menjadi contoh atau panutan. Di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan di belakang memberikan dorongan dan arahan.